Oh, teman teman seperti biasa kita akan mencari mainan teman teman Wah wow, coba kalian lihat di depan kita sudah ada banyak mainan kita langsung angkut saja ke truk yang warna kuning teman teman mantap betul sebelum itu jangan lupa teman teman markimul mari kita mulai mantap oke kita mulai dari yang yang ini, teman-teman, tuh ada truk Beko, mobil Beko. Teman-teman, mantap! Kita langsung angkut saja. Tidak mantap! Nah, yang ini mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Wadidaw, lucu sekali! Mantap! Ini di atasnya ada keren, ya, teman-teman. Buat petugasnya naik ke sini, mantap betul! Oke. Okay kita simpan saja wadidaw yang ini truk molen teman-teman wadidaw Wadaw. keren sekali oke kita langsung simpan saja mantap nah, kalau yang ini kalian pasti sering melihatnya di jalan atau di tempat pasir ya teman-teman ini truk pasir wadidaw keren sekali kita langsung angkut saja weleh weleh wow kita menemukan mainan keren lagi yang ini truk derek mantap betul kita langsung tumpuk saja di sini mantap Wadidaw kalian tahu tidak ini mobil apa betul yang lucu sekali ini adalah mobil beko mantap mantap Oke, kita simpan saja. Simpan di sini. Wadidaw, mantap betul! Truknya mas, e, truk yang kuning sudah penuh. Teman-teman, ayo kita cari lagi mainan. Mantap! Wadidaw, kita menemukan banyak lagi mainan. Mantap sekali, teman-teman! Lucu-lucu, mantap! Oke, kita ambil yang warna pink ini, teman-teman. Uh, apa ya, ini mobil ambulan mantap. Oke, kita simpan. Wadidaw, oke, yang biru ini mobil polisi, teman-teman. Wow, lucu sekali! Langsung saja kita simpan. Mantap! Wow, ada mobil box, teman-teman. Keren sekali! Ayo, kita simpan. Mantap betul! Wadidaw, nah, kalau yang ini eh, truk sampah, teman-teman mantap betul. Lihat, kita langsung tumpuk saja di sini. Wah, mantap! Kita langsung angkut saja ya, teman-teman. Yang ini mobil polisi, Tuhan, keren sekali, mantap! Kita angkut saja teman-teman Ayo kita cari lagi Wadidaw Apakah kalian melihat mainan teman-teman Mantap Wah teman-teman Lihat Kita menemukan mainan lagi Mantap sekali Yang ini truk pasir Wow mantap Keren Kita langsung angkut saja Wadidaw Mantap betul Oke kita cari lagi teman-teman Wow apakah kalian melihat mainan Coba lihat Mana Yap betul Wow kita menemukan mainan lagi Wow lucu sekali Wadidaw lihat Kalian tahu ini mobil apa Wah keren sekali ya Ini, ini mobil ambulan Wadidaw kita langsung angkut saja mantap mantap betul nah, mau kalian melihat lagi mainan kita cari lagi oke okay. mana teman-teman nah, mau kalian melihat lagi mainan wow betul mantap sekali kita menemukan lagi mainan wadidaw yang ini mobil beko teman-teman sekali mantap langsung ah kita angkut saja mantap oke okay. mantap betul oke okay. masih ada lagi apa tidak teman-teman coba lihat wow kita menemukan lagi mainan wadidaw lihat kita menemukan truk derek mantap sekali Wadidaw mantap Ayo kita langsung angkut saja Mantap Oke Teman-teman lihat truknya Sudah pada penuh semua ya teman-teman Mantap Oke videonya sampai sini saja ya teman-teman Wadidaw terima kasih sudah menonton Mantap